Hasil ya, Bosku. Wah, ini anginnya kencang kita mau pulang saja nih. alhamdulillah ini. Wah. Dah. Uh, ini ikan semua ini. Nih punya teman ini. Nih, saya punya teman. Wah. Wah. Wah, ini ikan semua ini. Nah, ada yang besar ini. Wah. Mantap. Ah. Halo. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku ya Temu lagi ya Nih Hari ini saya mancing berangkat siang ini ya Setengah hari kerja ini ya Dan berada di daerah Karangrowo lagi Kabupaten Kudus ini Kota tercinta ya dan saya ditemani oleh teman-teman juga ini. Dan teman-teman tuh di sana. Halo? itu satu terus di sana juga ada. Oke, nanti seperti apa keseruan mancingnya ya, Bosku ya. Semoga saja nanti ikannya bau. Oke. Ini untuk gambaran spotnya, ya bosku. Ya, ini adalah rawa-rawa. Ini ditumbuhi tanaman ganggang. Nah, itu ada kawan saya. Itu, wah, halo. <laughs> oke, ini sangat luas sekali. Ini spotnya, ini potensial sekali. Nah, Di sana juga, halo, halo, halo. Wah, oke. Oke nanti semoga saja ikannya haup bosku ya oke okay? Oke untuk umpan ya bosku ya hari ini saya menggunakan seperti biasa ya ini lumut semi ya halus ini ya panjang ini fresh tentunya ini ya bagus sekali ini oke okay? dan semoga saja nanti ikannya haup-haup ya langsung saja Eh, bismillahirrahmanirrahim, nyuwun Ulama, Ibu. masih ala sekali ini ya bosku ya Uuh. ah uh. oke kita masukkan lagi Gila mas eh. Uh. Walah walah Wah. Oh, dua IU, la la la la la la la, hahaha la la, wuhu kan lagi ya masih ya, wah, hahaha, <laughs> nggak apa-apa ya masih ya, tiga jari tiga jari, ah, penting lancar ini ya. oke lanjut lagi lari segitu masih iwak le masih ala ala <tuk> ala ala ala ala ala ala <tik> Wah. <tikosp partners> Wah. alhamdulillah ini. <tik prescription> Kejari masih ya. Ah, kita masukkan lagi. Wah. Uh, alhamdulillah sekali ini. Tingkangnya hope hope.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 wah masing, wah nyangkut masih nyangkut, wah wah, wah <gir> wah gemuk sekali ini, wah hampir 4 jari mase ya, wah, kita masukkan lagi, wah. Alhamdulillah. Ya, lanjut lagi, Mas. masih alala la, mau masuk, ah, la, la, la, la, la, la, la, la, wah nah, lanjut Jut jut jut lanjut Iwa masih ala ala <tuk> hehehe uh, wah, uh, wah alhamdulillah ini ga ge jadi lagi ya bosku ya wah kita masukkan lagi wah hmm, makin sore makin ramai ini wah wah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 Hmm. Tas tas tas tas tas enak enak Pajeri nih, oh loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, saudara loh, loh, <tuk> <tuk> lagi wah loh, lanjut terus oke ah Wah, wow, wow. <laughs> Oke, okay, Masih. Iya, yeah, iya. Yeah. Lepas Masih. Uh. Gak apa -apa, gak apa -apa. Yuk kita cari lagi, masih banyak ini. oke. Okay. Positif masih, ala-ala, ala uh. <laughs> <laughs> masih ya, wah, alhamdulillah, ini kita masukkan lagi, wah, alhamdulillah ya. pas masih, uh, itulah itulah ya ya uh, mancing saya saya ini ini ya ya uh, kasih sudah like, hai, dan subscribe bosku oke okay? terima kasih bagi yang belum tekan tombol subscribe ya bosku agar channel ini selalu memberikan informasi-informasi seputar spot-spot yang potensial dan tentunya ikannya haup-haup bosku ya guys sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh